Kita awal dengan kabar yang tentunya kabar heboh mengenai kabar Rizky Bilar yang sudah ditetapkan sebagai tersangka soal kasus KDRT. Langsung masuk aku ambeturah, sahabat dari sebuah artikel. Rizky Bilar ditetapkan sebagai tersangka usai menjalani pemeriksaan sebagai terlapor atas kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT terhadap istrinya Lesti Kejora pada Rabu tanggal 12 Oktober 2022. Hari ini pemeriksaan dilakukan dengan tahapan yang sudah kita lakukan mulai dari penyelidikan kasus ini, kemudian menaikkan statusnya menjadi penyidikan kemudian hari ini juga kita periksa sebagai saksi, itu kata Kabinet Humas Polres Metro Jakarta Selatan, Bapak Indra Zulvan kita lihat juga persahabatnya ada sebuah tentunya postingan Bang Sandy sebagai pengacara Lesti Kejora ditanya soal statement persahabat yang setelah penetapan status tersangka. Bang Sandy menyampaikan bahwa saya belum bisa memberikan statement apa-apa sebelum klien saya Lesti Kejora tentunya pulang umroh. Wah persahabat ya keren banget nih Bang Sandy. Masya Allah mudah-mudahan Bang Sandy dan Bunda Lesti Kejora bisa memenangkan kasus ini. Kita lihat juga di kolom komentar banyak sekali tanggapan dan respon yang diberikan. Di antaranya dari akun Instagram, Nisa Anuskardini mengatakan, Nah ini yang gue suka Bang Sandy, nggak gerusa-gerusu kayak polisi. Masih nunggu statement dari Lesti, polisi majanggal, belum hadir, masih besok, kok udah status tersangka? Aduh ini kayaknya pembela. Pelaku banget ya Ada juga persahabatnya tanggapan lain dari akun Instagram XX Rania mengatakan bangker dong, thank you sudah mewakilkan suara hati kita Bang Lawan Tau. Ada juga tanggapan lain dari akun Udia mengatakan dengan beliau gandeng hot masih tompur Makin menunjukin betapa keras hatinya beliau Apalagi semua tahu mulut Honla tajam banget kalau jeplak kita mendapatkan informasi juga bahwa Rizky Bilar mengganti pengacara persahabat. Yakni, Hotma Sitompul yang dijadikan pendamping pelaku. Kita doakan saja, mudah-mudahan keadilan bisa didapatkan oleh korban, tepatnya Bunda Lesti Kejora. Selanjutnya disimak juga, ini ada momen yang membuat kita terharu Saat Bunda Lesti di peluk Dikasih support Masya Allah banget ya Sehat-sehat terus Bunda Lesti Mudah-mudahan nanti Bunda Lesti dikuatkan Dan Abang L juga lucu banget Selalu bikin kita salfok ya Masya Allah Kita lihat juga tanggapan di komentar Dari akun Gary2407 mengatakan Pihak Rizky Bilar didampingi pengacara hot masih tompul Katanya itu Min Tuh banyak yang, yang bilang bahwa pihak Rizky Bilar didampingi langsung oleh pengacara Hotma Sitompul. Kita lihat juga tanggapan dari Lesti Al-Fatih underscore FC. Salah tetap salah, statusnya tetap tersangka, walau dia didampingi sama pengacara terhebat sedunia pun. Tuh, kalau salah tetap salah. Kita doakan, mudah-mudahan Bunda Lesti mendapatkan keadilan. Selanjutnya disimak juga persahabat ya, cedokan vitamin juga yang terdapatkan dari Abang Fatih. Aduh Masya Allah Abang El, dan Bunda sih juga Masya Allah, Alhamdulillah terlihat tentunya seger. Alhamdulillah banget ya, kita selalu bersyukur. Berkat doa, support dan dukungan yang diberikan dari orang-orang yang selalu tulus mencintai idola kesayangan kita. Kemudian di disimak juga ada sebuah kalimat komentar di akun Twitter yang diunggah oleh akun Lesti Al Fatih ini sedikit cerita nih persahabat ya perhatikan dan disimak kalimat yang diposting gua salah satunya kenal Bilar di Entercom Bandung Lesti lagi mau make up dan Bilar lagi tidur sedangkan Lesti mencoba membangunkan Bilar apa kata Bilar setelah dibangunin Lesti jawabnya Bilar udah tahu dengan kata-kata kasar nih para sahabat ya. Ngerti ini acara gua lagi tidur, saya salah satu vendor mundur mantu Tuh persahabat ya, ini cerita dari salah satu yang kenal Bilar nih persahabat ya Kita sudah tahu watak rizky Bilar yang sekeras apa persahabat ya Sampai dibangunin istrinya aja Itu jawabannya dengan kata-kata kasar Apalagi dengan kata-kata yang sangat tidak pantas Hingga komentar pun diberikan, salah satunya dari akun erlin 88 mengatakan Untuk kalian-kalian yang masih membela pelaku, jangan berdiri di belakang, kata kasihan Fatih Allah menguji gak mungkin di luar batas kemampuan manusia Berarti menurut Allah, Fatih anak kuat, setiap tindakan harus dipertanggungjawabkan Lagi-lagi Allah menunjukkan kuasanya Dari kesekian orang-orang yang pernah terlibat di sekitar Lesti Vilar, Allahu Akbar Masyaallah luar biasa, support yang diberikan untuk Lesti kejora Selanjutnya kita simak juga bersahabat, ada tentunya pernyataan dan penyampaian juga dari Najwa Sihab kembali Bersahabat yang memberikan statementnya juga Untuk semuanya harus di samping korban Karena untuk KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, itu adalah urusan negara bersahabat ia Bukan urusan private lagi, itu sudah urusan negara, itu yang disampaikan oleh Najwa Sihab Masya Allah, karena jua aja persahabat ya Membela banget untuk Lesti Keciora mendapatkan keadilan yang seadil adilnya. Kita lihat juga persahabat ya Banyak sekali tanggapan komentar juga yang diberikan Salah satunya dari akun pecinta cute mengatakan dan itu terjadi sekarang, korban disalahkan kenapa harus lapor polisi Gak kasihan anak, sebenci itu Lesti sampai tega gitu Nanti anaknya jadi anak nabi Dan banyak lagi orang ngomong gitu, serba salah ya korban KDRT Tentunya keputusan yang diambil oleh Lesti Semua orang membenarkan, itu keputusan yang terbaik persahabat ya Kita selaku pendukung, pen dan selalu mendoakan Kita harus selalu tentunya berada di sisi korban itu juga yang disampaikan oleh Kak Najwa Sihab mudah-mudahan persahabat Bunda Lesti mendapatkan keadilan dan mudah-mudahan selalu diberikan kekuatan kesabaran dan semoga permasalahan ini mendapatkan jalan keluar yang terbaik berikutnya kita simak juga persahabatnya ada wawancara bersama Bapak Indra Zulvan. ini menerangkan juga persahabatnya hasil pemeriksaan dan tentunya kita mendapatkan info juga bahwa Rizky Bilar saat diperiksa juga persahabat ya, tentunya membantah juga bahwa tidak melakukan kekerasan, salah satunya tidak membanting Lesti. Itu yang disampaikan oleh Bapak Indra. Ini hasil pemeriksaan persahabat ya, walaupun tersangka membantah, polisi sudah memiliki dua alat bukti persahabat ya, bahkan lebih dari dua. Itu yang disampaikan oleh Bapak Indra. Postingan ini pun diunggah kembali oleh akun pecinta Lestifati. Kita lihat juga kalimat caption yang dituliskan. Jadi paham kenapa Dede sampai harus lapor polisi. Ternyata dia tak menyesal karena merasa tak bersalah walaupun sudah membanting dan mencekik. Menyesali perbuatannya saja tidak. boro minta maaf. Terlalu keras hati untuk menundukkan kepala dan memohon maaf kepada istrinya. Itu kalimat caption yang dituliskan. Ditujukan kepada Rizky Bilar Yang tentunya kembali menolak kekerasan terhadap istrinya Kita lihat juga persahabannya diunggah di IGSnya Kak Nurul Semalam mengunggah sebuah postingan emot menangis Saat mendengar dan menyaksikan kabar Rizky Bilar ditetapkan sebagai tersangka Dan kita lihat juga tiga jam yang lalu mengunggah foto barang Rizky Bilar Dan ada sebuah kalimat yang dituliskan, yang diposting Catatan untuk hari ini: Tetaplah semangat, roda terus berputar, tetaplah bersyukur untuk apapun yang telah terjadi, tetaplah berjuang, dan jangan pernah menyerah. Tidak ada kehidupan yang sempurna, sebab sedih dan bahagia selalu hadir menyapa. Maka, jadikanlah sabar dan syukur sebagai penyempurna. Wow, itu kalimat yang diposting oleh Kak Nurul kita tahu pihak Rizky Billar pasti merasakan kesedihan persahabatnya ketika tentunya mendapatkan informasi bahwa Rizky Billar sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga. Mungkin ini jalan yang terbaik persahabatnya, biar Rizky Billar pun tentunya jerak dan tentunya bisa bertaubat, tidak mengulangi perbuatan yang tidak harus dilakukan.